Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Asna Channel. Oke di sini saya akan memberikan tutorial pengaturan admin dari RDM. Oke caranya kita harus men-setting. Kita klik dulu nih di profil madrasah. Oke di profil madrasah posot kalau mau diubah bisa diubah. Terus kita cek alamatnya. Terus setelah itu kita masukkan nama kepala sekolah, terus masukkan NIP. Kalau yang punya NIP bisa dimasukkan NIP. Kalau yang belum punya boleh dikasih strip kayak gini. Oke, okay. selanjutnya di menu di sini ada menu lembaga. Oke, okay, nah di menu lembaga kita klik pengaturan. Nah, di menu pengaturan, di tahun ajarannya aktif kita pilih. Nah, ini kan ada tahun-tahunnya nih, kita pilih yang 2000 dua dua oke nah sistemnya sistem penilaian kita sistem paket aja sistem paket semesternya semester ganjil itu ya kan nah kalau udah selesai kita klik simpan oke okay. setelah itu kita klik ke menu mata pelajaran oke okay, nah di menu pelajaran di sini kan masih kosong nih kita pilih kurikulumnya dulu nah, kita pilih kurikulumnya apa kurikulum 2013 atau kurikulum perdeka kita pilih kurikulum 2013. Oke. Nah di sini punya saya ini kan sudah ada mata pelajarannya nih karena sudah saya sinkron. Nah kalau teman-teman semuanya kalau belum ketika diklik kurikulum 2013 belum ada mapelnya kita klik sinkron, ya kan? Karena pun saya sudah saya sinkron jadi sudah ada mata pelajarannya selain itu kita ke menu kelas. Okay. Nah, di menu kelas, ini nih. Ini yang paling penting. Jadi di menu kelas, kita pilih tambah sekaligus ya kan. Nah, tambah nanti kita masukkan eh uh, pilih tingkatnya, kurikulumnya kurikulum berapa? karena tadi kan 2013, 13, jurusannya itu apa? IPA, IPS, sains dan keagamaan. Terus namanya, terus nah, wali kelasnya, nih kan nih. Wali kelasnya itu harus wajib oke okay, karena penyesua saya sudah diisi setelah itu kita lari ke menu guru Di nah, guru terserah teman-teman nih mau upload atau mau tambah satu-satu tapi kalau menurut saya enakan di upload aja deh pakai excel setelah itu kita ke mengajar nah mengajar ini teman-teman eh, semuanya harus pilih satu-satu ya semuanya nih yang ngajar Quran hadis siapa ya kan kalau nggak gitu nanti di akun guru masing-masing nanti nggak keluar mata pelajarannya nanti guru-guru nggak bisa ingin bernilai oke okay. jadi satu, -satu. Okay, setelah itu kita lari ke menu siswa nah ini yang penting nih. kita klik data siswa kita pilih kelasnya tingkat kelas oke okay. nah karena ini sudah ada teman-teman, ada berapa pilihan nih? Tambah kita mau tambah manual, upload siswa itu berupa Excel, atau kita pilih yang sinkron EMIS. Nah, nanti kan semua siswa yang EMIS yang kelas 10 ini langsung masuk di ATM. Oke, singa ada, nah. terus ke menu rapot nih, nah, ini juga nggak kalah pentingnya, kita pilih menu rapot, kita pilih extra nah di sini kita selesai kan udah ada nih udah ada tiga ekstra nih kalau teman-teman belum ada klik aja tambah oke okay, ya kan namanya apa ya kan pilih nanti pembirannya siapa gitu kan nah, setelah itu KKM nah, KKM ini nanti di sini kalau punya saya ini kan menu apa tambahnya ini kan gak ada karena udah udah di input nilainya setelah itu pengaturan cetak nah nih nah teman-teman semuanya Uh, pengaturan cetaknya ini di rapotnya itu tanggal berapa tinggal di setting aja nanti jangan lupa disimpan oke okay. uh, ini status nilai oke okay. nah ini sudah 100% ini kan udah dikirim semua ya oke okay, uh, nanti tinggal klik kirim nilai oke okay, ini ada yang belum Uh, sekian tutorial dari saya semoga bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh